Selamat datang di channel Wong Sundo. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang profil channel Wong Sundo. Channel ini berisi rekaman audio tentang perspektif, refleksi, dan praktikal dari pemahaman pengalaman perjalanan hidup saya yang didapat dari pendidikan sekolah, literatur-literatur ataupun video-video, diskusi, kajian, dan ceramah-ceramah yang pernah saya ikuti, dan dari ide gagasan ataupun ilham yang pernah saya dapatkan. Podcast ini bisa disebut juga sebagai audio blogging. Saya memilih metode ini karena merekam suara lebih mudah dibanding harus menulis, mengedit tulisan, dan mendengarkan lebih mudah daripada membaca. Dan zaman sekarang, media pemaparan lebih banyak diakses dalam format video atau visual dan audio. Lalu tentang diri saya, saya lahir di Bandung tahun 1974 berbintang Gemini. Saya mengecap pendidikan dari SD sampai kuliah di sekolah negeri, di kuliah, saya mengambil jurusan Teknik Sipil. Saya sempat tinggal di kota Semarang selama kurang lebih 5 tahun, Di disanalah saya sering dipanggil sebagai orang Sunda, dengan bahasa Jawa menjadi Wong Sundo. Itu juga yang melatar belakangi penamaan channel ini, yaitu Wong Sundo. Sejak menikah hingga saat ini, saya tinggal di Jakarta Selatan dan bekerja di bidang IT, teknologi informasi, dari mulai desain grafis, mockup, hingga programming. Dan dalam tiga tahun terakhir ini, saya memfokuskan untuk mengerjakan proyek-proyek berbasis -proyek basis aplikasi mobile, baik proyek dari klien maupun proyek dari konsep sendiri. Dan tujuan dari pembuatan podcast audio ini adalah sebagai jejak rekam dari pemikiran-pemikiran yang saya dapatkan dalam pencairian hikmah perjalanan hidup saya sejauh ini. Juga sebagai pengingat untuk diri saya sendiri dan keluarga saya agar dapat disimak dan dicermati oleh istri dan anak-anak saya sehingga saya tidak perlu mengulang-ulang menjelaskan kepada keluarga saya. Dan tentunya dapat disimak oleh semua orang yang dapat mengakses ke podcast ini, dan semoga dapat bermanfaat bagi semua orang. Dan dalam cara penyajian dengan tidak menampilkan video profil saya sedang berbicara atau bercakap-cakap, ataupun dengan potongan video klip, hal ini agar para penyimak dapat lebih fokus dan objektif dalam mendengarkan dalam menyimak materi-materi yang disampaikan. Tidak terganggu oleh penilaian-penilaian subjektif dengan melihat penampilan profil saya sedang berbicara ataupun terganggu menonton video-video potongan klip tersebut. Dan juga saya tidak akan membahas dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis lebih mendalam lebih detail karena anda dapat menemukan di internet dari sumber-sumber yang lebih luas. Lalu tentang definisi tagline channel Wong Sundo ini yaitu perspektif, refleksi dan praktikal. Perspektif adalah sudut pandang pemikiran terhadap suatu kasus atau hal yang bisa jadi disetujui oleh sebagian orang ataupun tidak disetujui. Lalu untuk refleksi merupakan kajian diri dan renungan-renungan dari introspeksi terhadap diri sendiri. Lalu untuk praktikal adalah pengamalan atau pelaksanaan dari ide-ide perspektif dan refleksi tadi agar dapat dipahami dan dapat dijalankan di kehidupan sehari-hari. Dan tentunya di dalam penyampaian materi-materi podcast ini akan banyak sekali ditemukan kekurangan, ketidakakuratan, kesalahan penggunaan kosakata dan lain-lain dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan wawasan saya. Maka sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang tidak berkenan dalam penilaian Anda. Anda dapat menghubungi saya di email wong.sundo.podcast@email.com.